Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guys, Cah Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala merabahaya, bahaya, malah betaka, bencana, dan segala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah rekaman daripada kawan-kawan sekalian yaitu Sungai Padas, Tenom, Sabah. Ya, lagi-lagi ini tempat yang sangat-sangat cantik ya requestan daripada para subscriber nah di sini dari Khairul Jama'in ya jangan lupa di support dengan subscribe dan tengok video-videonya dan share video-videonya guys jadi melihat daripada thumbnailnya saja ya melihat daripada thumbnailnya ini ini sudah dari awal video lah Ini sudah cantik banget guys Masya Allah Cikgu langsung saja guys Saya sudah penasaran kita play videonya Let's go Sabah Sebuah okay. negeri di bawah bayu, Negeri yang terletak di, di Kepulauan Borneo bersama Sarawak dan Kalimantan Oh. Sebut saja Sabah Kita akan terbayangkan Gunung Kinabalu Ataupun okay. dikenali oleh orang lokal Kinabalu Sabah adalah sebuah negeri yang penuh zanah limpahan Tuhan oh. Untuk vlog kali ini Kami akan menyelusuri tempat-tempat menarik di negeri Sabah Bermula dari Tenom Pendasang Kota Kinabalu Dan Sempurna Untuk oh, episod Sabah eh. kali ini Korang kena tengok sampai habis Sebab Kami dari Cerita Encore, ada package backpackers dan juga adventure untuk ke Sabah bersama aku, Khairul Jema'in dan juga Tim. Tenom wow. adalah sebuah daerah yang terletak di selatan negeri Sabah. Keluasan Tenom kira-kira 2,238km dan meliputi daerah kecil ke Temang. Kawasan yang berbukit, bakau dan hutan hujan tropika yang Cantik. lebar Sungai Padas ialah sungai yang menjadi taruhan untuk para paddler ataupun geng-geng kaki -geng kakirafi wow. Jadi tujuan aku ke Tenom kan. kali ini adalah untuk menakluk sungai Padas bersama tim aku dan dalam pada masa yang sama, ingin meneroka daerah Tenom Antara salah satu keunikan ataupun tarikan di Tenom ni adalah kereta api lama Yang menjadi penghubung antara kampung-kampung Oh kereta apinya kami lama kami sampai bang. di Tenom, ada sedikit tanah runtuh di laluan kereta api Tapi kami boleh melalui untuk sampai ke destinasi kami Ataupun starting point rafting kami iaitu di station. Pangi. Keterujaan aku semakin membuat-buat semasa di dalam okay. kereta api Kerana kereta api ini menyelusuri tepi sungai oh, Sepanjang sungai padas sungai ini, sungai ini guys. Dan aku dapat melihat kekuatan air sungai padas ini bukan calang-calang sungai Aku akui, aku antara oh, penggemar jurnal, ya? sukan air Aku sudah rafting di kuala tubuh baru okay. Ulu slim dan juga ganteng tapi kali ini di kepulauan Borneo aku ingin menakluk monster yang berada di Sungai Padas. Ah. Dan seorang Ya, Penduduk Tenom rata-rata adalah suku kaum Murut dan Ramli juga berketurunan Murut. Suku kaum Murut ni terbahagi kepada dua, iaitu Murut Timugon dan juga murud Tagol. Hmm. Okay guys, stop sekejap. Aku tahu korang enjoy tengok video tu. Tapi aku nak korang lagi enjoy kalau korang join trip kita orang ke Sabah. Sebab kita orang ada dua trip, satu adventure, satu backpackers. Kalau korang join wow. trip backpackers, korang akan rasa pulau-pulau yang best dekat Sempurna. Jadi kalau korang nak adventure Kita akan bawa pergi ke Sungai Padas Kita akan bawa oh. ke Kundasang, Hiking hill, Dan kita akan bawa ke KK Iaitu pulau Jadi korang akan dapat rasa 3 terus Iaitu sungai, gunung dan juga laut Power kan? Jadi deposit dia hanyalah RM100 sahaja eh, Kita moranya. buka sehingga tahun 2022 Hingga tahun 2024 Aku nak korang rasa view yang sangat cantik Dan yang paling penting adalah The Real Experience Backpackers Macam wow. mana aku rasa dulu? Murah aku banget guys Raham aja daftar Sebab eh Sebab pengalaman ni lah yang berharga dan susah nak dapat Apa lagi? Korang boleh contact nombor dekat bawah Join trip kita orang okay, Cerita and call dan The Real Experience Travel Dan juga adventures bersama kita orang Jom! Jom jom jom jom jom Jom sekarang weh, borangnya, RM100 je sebelum tu korang kena tulis uh, borang, insurans, whatever, Nanti, ting uh, so itu memang benda yang wajib lah so salah satu je macam korang cakap, kita ada pedal, pedal ni, lepas kita ada life jacket kita ada life jacket, lepas tu dia kita ada helmet so ini sangat-sangat penting lah, life jacket best ni dan juga rafting lah dekat sana so dia orang tengah setting kamera juga so kita orang pun tengah siap-siap sungai dia hari ni, cuaca memang alhamdulillah lah, lah menyelpahi kita so hey. Ini first time aku rafting dekat Sabah and then first time juga dekat Sungai Padas So kita tengok macam mana Ciao Jadi sebelum kami mula turun ke Sungai Padas Ramli bersama guide-guide yang lain dan juga orang kampung menerangkan kepada kami basic keselamatan sebelum memulakan rafting jadi seperti biasa, mereka akan menerangkan bagaimana untuk menggunakan pedal apa fungsi life jacket dan juga helmet dan jika berlaku sesuatu yang tidak diingini apa yang harus kita lakukan sebab tidak semua orang yang main rafting ni tahu berenang Kalau korang boleh lihat Penggunaan tali ini sangat penting Semasa korang rafting Kalau bot korang capside Dan korang jauh daripada bot Penggunaan tali ini adalah sangat penting Dengan membaling tali Dan cara bagaimana nak pegang tali itu Sebab jika berlaku kesilapan Kemungkinan nyawa anda akan melayang Sungai Padas mempunyai keunikan tersendiri Level Sungai Padas adalah Level 3 dan juga 4 Tapi Semasa kedatangan aku Level sungai padas adalah Level 5 What? Ataupun lebih dikenali sebagai Level monster Oh no oh. Okay sekarang kita Panaskan badan tu So nampak tak so, Dia berseluruh macam okay. dekat laut So inilah Sekis dia memang sungai padas Enoh, bagi korang kena datang try. Untuk so, yang kaki venture dah jadi gila rasmi. Okey. Kita ada semua. Ha, selamat malam. Jangan. Oh, sikit, sikit. Memerikan sekali. Okey. Karang ni kita orang kena stop sekejap sebab uh -huh. ada uh, kereta api maintenance yang akan lalu uh, sebab trolley akan follow kita orang sebenarnya untuk mungkin ambil gambar dan dan sebagainya. So jadi untuk safety dia orang so kita kena biarkan uh, kereta api maintenance tu limpah dulu. Uh, okay, jadi kita main siring-siring okay. dulu. Betul tak? Ya? sabar betul ya? lah. Uh, sabar Tabah kita. Okey. Oh. <laughs> okay. Kereta api datang mana? So, jadi Lepas ni baru kita akan start Kita punya rapid dan kita punya adventures lah hmm. Stay tuned, enjoy So, shoo Jump! Disebabkan level 5 dikenali sebagai level monster di sungai Padas ni Ia menambahkan keterujaan aku betul, untuk menakluk sungai Padas Bersama Ramli Di sungai Padas, ada beberapa rapid yang sangat bahaya Salah satu dia adalah Heat Hunter, Scoobidoo, Lambada dan juga Russian Machine. Kalau korang melakukan aktiviti rafting di Sungai Padang, jaga-jaga di rapid yang aku cakap tadi. Sebab apa guys? Korang kemungkinan boleh capsize di rapid-rapid tersebut. Ah. Wow. Ui, ngeri guys. Oh, ada yang ngawas juga dia ya. Oi. Oi, dah macam dekat laut tau. Hush. Aduh. banget guys. Kencang oh, oh, banget oh, oh. Oke, okay, tapi dulu nih, tepi. Oh, <laughs> ini memang kita punya half-way so maksudnya kita sudah ketika oh selesai 5 km 5 padahal saya cakap tadi kita uh, jangkaan memang akan laju sebab paras air bumbu memang selalunya kalau turun-turun dari ini kita baru di headhunter ataupun di lambada begitu belum sampai sini lah macam itu nah, saya berdua dulu lah sebentar ketemu yang ini Kita punya kameramen jadi dia dari kameramen dari sini ini hak -hak okay. Okay. Ya, nanti yang nanti yang drone, drone tadi itu hantamannya hmm. banget perang dengan air nih, guys. Aduh, woi, harusnya banget, apalagi sekarang musim hujan gitu kan? Aduh, woi, dua satu, uh, woi, Okay, so sekarang ni kita dekat last rapid. Betul? Barbecue rapid. Barbecue rapid. So, inilah ending kita lah selepas ni di last rapid. Habis So, kalau kau tanya aku, uh, rapid yang paling gila aku rasa starting tadi lah. Hunter. Sebab dia memang betul-betul kena headhunter. <laughs> headhunter. Dia memang head cari headhunter. Okay. Kan. So, apa-apa pun sebab kita orang dapat air teras kan. So, memang enjoy gila sebenarnya. Enjoy. nice. eh? Datang Oh ini mungkin uh, gate guide nya guys yang depan ya all. ini menyenangkan gitu menyenangkan sekali saya banget ya ini harusnya itu kita berhenti di sebelah kanan depan depan tidak kedengeran banyak lagu ini kenceng banget sih Okay. Untuk video kali ini, misi Sungai Padas kami telah berjaya. Okay, dah selesai berarti ya. Alhamdulillah selamat. Zebek, Zebek. Day 2. Kemana lagi ni? Camping site Peri... Peruiu. Ya, korang boleh tengok view pagi ni. Cantik weh. Nampak tu gunung tu sebenarnya. Oh. Dia, oh. Gunung, kini pun gunung ni. Kabus. Lepas jambatan tu. No. Cantik. Excited lah, excited. The best, the best sebenarnya. Korang please datang sini. Rasa the experience, semua. Bila korang datang dengan kita orang, ini yang korang dapat rasa sebenarnya. Ha, inilah keistimewaan dia bila korang travel as a backpacker. Korang akan dapat rasa whatever, local rasa. Ha, itulah keistimewaan menjadi seorang backpacker. Betul sih. Bisa merasakan Jadi sekarang guys Kita Wah, ada dekat Jambatan Jantung Bukan jambatan tanpa ruli, Tapi ini adalah Laluan Orang kampung Untuk ke Stesen Pangi So korang boleh nampak Wuh Panjang guys Lalu lalu lalu Mengerikan lalu, sekali lalu. So, itu salah satu so-so lah Orang kampung kan Pergi uh, Dan balik Menggunakan laluan ni Jadi untuk next video Kami meneruskan perjalanan Ke Kundasang Dan juga kota Kinabalu Kalau nak tahu Apa yang kami lakukan wow. di sana Stay tune Untuk next episode Terima kasih sebab support Jumpa lagi untuk next episode Aku Kairul Jamain Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alright guys selesai Itulah sungai pada stenom Sabah daripada channel Khairul Jamain Terima kasih abang Dah sharing kepada kita Dan jangan lupa guys Untuk ikutan tripnya Ada paket tadi Hanya 100 ringgit saja Dan Boleh kontak-kontak Dengan abang Khairul Jamain ini Karena Beliau ini sudah berpengalaman Kalau sudah berpengalaman Itu pasti lebih wow Gitu loh guys Lebih Senang kita Karena beliau ini Sudah berpengalaman Dalam bidang Backpack dan juga adventure dan lain sebagainya, jadi tenanglah. Kita kan, abang ini boleh tunjukkan tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang cantik, tempat-tempat yang memang oh, rare lah. Macam tuh, so terima kasih guys, udah tengok video ini. Kalau menurut saya, sungai tadi tu saya tak akan lah. Ikut ke sana ah Main kat sana Eh, hey, takutlah saya <laughs> Saya nak tengok dari gunung je Saya percinta daripada uh, Tengok daripada uh, pemandangan, pemandangan lah Kalau panjat gunung Belum lagi lah Kalau bukit-bukit Okey lah Tapi kalau gunung Belum <laughs> Takut Oh, tak senang, tak suka Tapi suka melihat pemandangan yang cantik Macam itu, macam mana tu kan Aduh, oke okay. Terima kasih udah tengok video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe saya Dan juga channel Abang Khairul Jamain Oke, okay, terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Terima kasih kawan-kawan semua yang dari request Terima kasih Abang Khairul Jamain Jangan lupa di subscribe guys channelnya Di like dan di share video-video Abang Khairul Jamain ini Agar lebih semangat lagi Untuk memberikan video-video menarik dan menarik Cantik lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh